Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar nge-game belajar! Sore, ya opo kabare. Semangat tujuh belasan, apakah masih membara di dalam hati kalian? Semoga saja dek sekolah sekolahan juga banyak lomba-lomba yang iso iso apa yo e, mengobarkan semangat-semangat api perjuangan gue misalnya di SMP 2 ngempol kemarin baru aja tujuh belasan dengan lomba para guru ikut loh pindah karton. Dua orang berpasang-pasangan. Nek kalian belum lihat videonya, tak cantum nih dek sekitaran sini ya Ha -ha, dari channelnya nya Chrome, like, kalian belum subscribe Art Chrome, subscribe ya. Yeah? Subscribe ha -ha. Terus mari ngono ada lomba untuk siswa ku estafet kaos, terus mari ngono apa itu? Uh, estafet gel apa karet gelang itu lho sing pake sedotan terus di apa yo ngarani? Di di estafetkan lah indi ya yo di estafetkan hingga ke teman yang paling terakhir sampai di di apa yo ya? di garis finish nggak loh di garis finish terus ada lagi lombaiku bola tembak iku main menu menu utamane Agustusan kemarin kugue boleh tembak sampai ono juara bareng empat orang juara empat tim yang menjadi juara kugue diakui semua dan ono hadiah rek imagine that sebesar iku event kita ya anak sepeda pol komen main bawah <laughs> komen main bawah iyo ya, po pengalaman kalian Agustusan kemarin apakah seseru iku dan ono dorprese barang ya iku sepeda gunung dua untuk siswa si jine kule tak survei survei gane lima ngewu ya iyo iyo tutul lima ngewu koceng rek limang heeh limang juta dan ini dikasih no ke siswa lo, wih amazing banget. tapi tangan untuk spendapol. ya aku nggak soalnya miku as smr yo. <laughs> oke okay, uh, ngomong-ngomong soal ngegame, ya. uh, ini adalah mungkin mungkin yo bagi kalian game ikiku termasuk game jadul, sumpah. kenapa karena semua legend legend iku udah main gitu you know, lah kenapa, Bu. Itu baru main. Mohon maaf, Bapak. Saya juga baru mulai di perkariran ini. Ngene jadi ya sudah. <laughs> ya, ya, kalian pasti ngerti banget. Game ini udah dimainin sama semua orang yang mengaku. apa gamer? Ya, ya, ya, judulnya "Insight". Ah, pasti pasti familiar kan ya, tapi mau so, ono sih gak kenal inside ngono pokoknya inside limbo little nightmare itu ah uh, golden trio itu ya gitu. oke okay, inside iki bagi kalian sih belum tahu inside itu ya boh gameplaynya sama dengan little nightmare cuman beda tema dan tema nih tentang petualangan seorang anak kecil untuk menyusuri beberapa rintangan dan menimbulkan banyak pertanyaan di setiap sinnya ngono dan aku pingin merasakan Kebingungan para legend-legend itu juga di momen kali ini Yuk langsung saja Let's begin Kenapa tiba-tiba nak tulisannya playdates ya Inside, playdates inside Pura-pura meninggal di dalam Saya lain kok kaya ga onok playdates ya Apa playdates developer ya Komen ada bapak-bapak Sudah Kita ada di interface-nya Kekencangan Oke okay. Terus dia apaan lagi? Le Le Oh, oh, circle ya Press circle to start Eh, press circle to start Circle to start. Nah, oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay, okay. Aku memastikan interface ini tidak menipuku. Ah, uh -uh. oke okay, kita menjadi uh, seorang anak dengan baju merah. Eh, kebetulan sama. Tapi dia cowok. Saya cewek. Rambutnya hitam. Mm hmm, hijab saya juga hitam. Celananya hitam. Uh, celanaku juga hitam. Baiklah, bos. Iki gak sengaja kapir lah Baiklah, lanjut. Ya, ya, ya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Maaf, maaf, apa tuh? Oke, okay, seperti biasa kita akan bermain selama 30 puluh sampai empat menit. Jadi ingatkan saya untuk tidak terlalu tenggelam di dalam. Ya, eh, di dalam apa itu tadi lubang ya? <laughs> Baik, hop. Oke. Okay. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oh, jam scaree. Yeah. Iya. Super, so good. Masih mulus, masih. Tidak ada halang rintang yang terlalu mengena. Oke. Okay. Up. Weh, weh, weh, we. Santai, santai, bro. Hah? Hah? Siapa? Ini lampu-puling kepadangan atau mataku menipu... Oh, truk orang, Rek. Halo? Halo? Kau ada selain jam. Eh. Hei, hei, hei Pak, orang-orangnya mau dibawa kemana? Eh, hey, hey. Lanjut ya, lanjut ya Ada sekumpulan orang di dalam truk Mau dibawa kemana ya? Apakah Study tour? Suspichus Study tour kok bengi-bengi PN yang PNS ya I don't know Oke okay, lanjut Lep melihat gestur si anak ini kayak kita nggak boleh ketahuan sama orang sekitar, iya nggak sih? Dan kita lingklo lingklo dulu, kita berusaha untuk tidak terlihat dari orang-orang ini. I don't know. Oh, oke, okay. kita masih di dalam hutan ya banyak banyak daun-daun berguguran. Hop, eh, hey. ada dua orang lagi ngegibah, baik. Em mm ha mama, kok ono sentrehe? Hi, tunggu dulu kali ya, tunggu dulu kali ya sampai mereka lewat. Oke, okay. lari lah, lari, lari adek, adek. Iya dong, ya ampun, saya deg-degan tau. Saya, si, saya si. up, up. Nah, aku pernah menemukan ikin little nightmare. Anak kulkas nganggur ternyata bisa dibuka, kan ngeselin gitu kan, Sih, apakah kalian enggak dibuka didorong, kok gak kene sih? Emosi saya. Yo, gak isu juga. What, what? Oh, di, di grab? Ah, uh -uh, di grab? Di grab? Uh -uh, Gitu di grill, ternyata ngeselin. Boom, boom, boom. Wedeh! wah, kalau kalau dikejar terus, saya meleset begitu. Amsyong ini oke. Okay. Ada doggy, ada doggy. Lari, lari, Mama lari dong. Oh, untung doginya tidak mengejar. Weh, So far, so good. Gak bisa naik nih. Ha, baiklah. Up. Mm -hmm. Double jump. Wah. Wow. Eh, takiro no secret koyok Little nightmare Ah, oh, come on. Apakah yang tadi itu bisa digreb? Oh bisa, bisa. Tentu saja. Eh, eh, eh realis banget. Eh. Oke, okay. kita jadikan ninja warrior. Baik. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Lari deh, lari deh. Lari deh. Hi, ayo. Ayo. <miss vrai> Aduh. Aduh. Ayo. Mas. ya. Allah, aku sampai ke tulang-tulang Aduh. Ha. oke okay. saya pastikan tidak ada satwa lain ya saya pastikan tidak ada satwa lain yang membuntuti dan benar-benar guys, bisa explore kayak Little Nightmare lain deh, Little Nightmare kamu bisa ke belakang kemana ke depan atau enggak, ini literally mazu masih aku, masih ngos-ngosan Aku sih nggak usah nggak usah nggak usah nggak udah nggak usah nggak usah noleng-noleng, yuk LARI, yuk LARI! LARI! LARI! LARI! LARI! LARI! LARI! LARI! usah nggak usah nggak ya nggak usah nggak Kita punya berapa nyawa ya? nggak usah sih, Oke langsung lari, nggak usah tole-tole. Tole. Sumpah nggak ada pilihan untuk lari, rek. Temen, temen, temen, temen, temen. Atau sembunyi dulu kali ya. Sembunyi dulu, ah smart move, ah <murla> isu sembunyi ternyata. Oke, okay, oke, okay. mentok, mentok, mentok, mentok, baik. Wele, <tuh> <tuh> ya Allah, bentar ya, dek. Smart move. Nah, kenapa ditolop ya? Apakah ada ini melarikan diri dari seseorang kok langsung ketok uang langsung ngono. Oh, oh oh. Oh oh. Temen iki ka ono kem ya ka ono iki. Ha, <-hungo di> bermane. Yaudah deh, Yolo, Yolo, everybody, Yolo, ah! awas, kaki, kaki, perhatikan, perhatikan kaki, ah! Ah! oh, oh, ah, oh, hiding dulu nih, tapi saya dikejar di belakang, gimana, gimana, ayo, gimana nih, eh. Okay. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, tidak ada tempat sembunyi saya, Ya, saya, Ha? Iya. Oh gitu baik. Ah! <crawy> <masing> <im> <sz> <diagrams>. <abs standardizedTAKE> gimana dong? Ya, Ya ampun, intensnya Tiara. Oh, akhir <binnen> Kita punya waktu satu detik ya. Untuk membiarkan. Itu. HUT! hut Wah, aduh, baru, baru. Wah, wah. Wah, Eh, masih dikejar nih. Wah, ditembakin Waduh, waduh aduh, aduh, waduh aduh. Gimana nih? Ada nafasnya kagak saya ini? Loh, seharusnya bernafas, Bung. Salah, mau sampai saja nih. Oh, oh baik. Mulainya dari sini Thank you Thank you gak mau dikejar-kejar ke Thank you Ada nafasnya ternyata Si Temen ini gak iso Kameraku kau no Oke Oke okay. okay. Here we go. Setidaknya di tempat yang gelap Iya, yeah. Setidaknya di tempat yang gelap Udah, jangan ditembakin saya bapak, jangan. Anggap saya sudah tidak ada. Hah, aduh, mobilnya jalan dong. Takut saya, takut saya. Oh, saya sudah di... <hesitation> um. apa ini? Biba, jadi masa Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, wes. Aduh, aku tidak ingin berurusan dengan jalan raya jika... Jika seberbahaya itu Oke, okay, kita ada di ladang jagung Menanam jagung di kebun kita Oh. Ih, jam nya Murahan? Maksudnya tidak terprediksi lah, like, gue baru tadi ngono loh. Oke, okay, we run, run and run, run and run Ya loh, kini lima menit menit Kerasannya kayak tahunan, rek aku tidak ingin jempolku kaku, murmuru di di uber lagi. Eh eh eh eh eh, eh anak ayam, ciki ciki. Wee, halo halo, hi lucu lucu. Okay, sudah dibawa pulang lagi. Ah baiklah. Oke. Okay. Mm -hmm. Peternakan ini sepertinya ya. Ayo, oke, little chicken. Oh, kok banyak ternak mati, tapi chicken-nya enggak. Apakah chicken adalah ras terkuat di dunia ini? Universe inside. Hmm. Oh, oke, okay. <laughs> lucu, adik, rupungi warga. Bukan, aku bukan ibumu. Bukan. Saya bukan ibu anda. Oh. Mas. Kebalik, mas. Bentar ya. Kita ayun-ayun ya. Oke. Okay. Oh. Oh, ya, oh, Oh, jangan. Nah, begini dong. Nah, turun sedikit. Saja nih kuale ya. Oke, okay. smooth. Ah uh, baik. <laughs> Sumpah flashback banget nang little nightmare tuh. Eh uh. uh, gugu gaga. <tuk> Stiknya stik ngutru. <tuk> oh nu. <no>. Hmm. <tuk> Kita cek surrounding, eh, oke, okay. buka dong. Ayo, ayam, ayam masuk, masuk atuh sini lah. Dikerubungi aksesoris ngonek, ku aksesoris NPC ngonek, ku biasa nek. Hmm tidak bisa lanjut sini baik apa yang harus kita lakukan tidak bisa saudara-saudara ini si, si si si sabar sabar ini apa ini nggak bisa apa di starter ya oh It's working. Yeah. <sister noise> Terus? Hah? Why ki? Meskipun udah nyala. Ini nih, udah nggak bisa dipegang lagi. Oh, apa kita lewat atas lagi yo? Wah, ini puzzle sih PR sekali. Jika seperti itu adanya. Oke, okay, kita kembali lagi lewat atas ya Kemudain uh, ha? Hmm, enggak rek ah uh, uh, enggak ada sesuatu yang isu kita grab Sumpah-sumpah gitu tuh, 3D so Literally, maju to Gini-gini, ayo, gini. ayo, ayo, sini-sini, ah, paham banget, masukku nyedot anak-anak ayamnya untuk diterbangkan ke atas sana. Sini-sini, sini-sini, nunggu mereka ngumpul dulu nih. Hahaha, cuma sano, chicken itu gatal, nobok, engeribet ngono, nada no. Nah, kita bisa lewat. Eh, dasar manusia egois, eh, dasar manusia egois. Udah gitu anak, anak ayamnya ditinggal lagi. Baiklah. Hei semua, iker keras aku. Le, aku tidak melihat ada semacam udara yang tersedot itu nggak ngerti bakalan. Ya, Aikyku lebih berkembang daripada Little Nightmare dulu ya. Oke, okay, kita masuk ke area yang beratap-atap lagi dan hujan, pas petir. Ade, iya. Huh. Okay. Oke. Serius nih, ya wes. Kita coba mendarat di tumpukan biba-biba yang ada di sana ya. Ya, Ronnie yeah. Si Dae tidak patah tulang lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah kosong tidak ada eh iku, mereka sih gerak Oh, Apa itu parasit? Haduh, baiklah. sebenarnya kita harus grab ini udah berisik banget nggak sih takut ada orang lihat nggak tahu kenapa kok saya takut ada orang lihat itu kenapa saya nggak tahu pak baik baik baik so far so good semoga checkpoint ya ada cek saya nggak mau kembali ke sana Ah! Yak! Oke. Okay. Uwa! Banyak satwa ternak. Ya. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Baik. Kita tidak jadi terhisap di... Lumpur! Hisap! Ini! Yuk! Bisa! Yuk! Yuk! Yuk! Yuk! yuk. Oke. Okay. Ewu. Apakah sedang doomsday mereka iki? Kayak serangan biohazard ngono loh. Kok semuanya tepar ngono <tong>, loh. mama, mama, aku diseruduk. Mm... I never expecting that as <laughs> a so jump scare. Aku tidak pernah membayangkan itu sebagai jump scare. Bisa ya? Stay dead. <mas -mu> Udah, lari aja deh Lari Lari Iya Oh, begitu Sini Sini, sini, sini. <laughs> Biba Terus dong Sini, sini Sini, sini Eh, hey, aku mau naik nih loh Eh hey. Kamu tak Kamu uh, Ini 25 menit berlalu Ya ampun enak stay Bentar, bentar Oke okay. Eh, uh, aku pingin ke situ loh. Uh, uh. Eh, ayolah. Ah. Aduh, gimana nih bos? Aduh, gimana nih bos? Hmm, teman aku itu mau naik dia untuk nyangkutin kepala aku ke helm itu loh. Serius nih, kamu tidak berdaya selain melompat. Kapan Baik. Ha! <gat> langsung, langsung meninggoy, langsung tidak bergerak, Bung? Apa kita cari umpan? Ya, enggak <gat> deh, kayaknya far. tuh Far terlalu jauh, terlalu jauh. No. I see. Jadi kita bentukin, bentukin apa ya? Jedotin biba ini dulu. Baru Oh, nakal. Ada leech-nya ya. Sini. Sini. Sini sini sini sini sini. Oh, dia dia jadi binal karena itu karena ada parasitnya. Sini, sini sini. op ok. Eh, wup. Nah, ini lo maksudku. Oh, wih, wih, wih, wih, wih. Ada berapa orang? Waduh, anak sih yang lugu-lugu Oke. Okay. Si si si si si. Ini dulu kali ya. Angkat saudara-saudara. Oh, di di Grab dong. Nah, gitu cakep. Lagi, Pak. Pak. Oh, gini gini gini. Nah, bisa tuh. Nah, bisa tuh kekuatannya disatuin begitu. Tapi, apa yang terjadi? kok orang-orang ini nurut sama helm ini apakah seganas itu biohazard oke kita dorong ya papan yang entah gimana ini tidak ada lagi yang datang dorong bentar bentar oh taharik maksudnya Eh. -e. Ee, eh, ee. Eh. Eh, eh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, zombie, zombie. Aisy, Tapi, kenapa? Kenapa pabrik ini butuh helm seperti itu dan orang-orang tidak sadar? Kan bisa minta baik-baik pak, tolong pak angkatin ini kan begitu. Oke, okay. Waduh, adik ini aku ke banting-banting deh Cius kuat uh. <gasps> The sunny day Baiklah uh, Saya rasa Cukup sampai sekian dulu ya Perjumpaan kita di inside Iya, re Aku Jantungku uh, Aku ngerti, mungkin beberapa dari kalian nganggep Cek, ini adalah Si. Ini adalah game horor atau investigasi atau misteri atau yang lainnya. Cuman bagiku iya, bener Meskipun meskipun visualnya itu tidak semenyeramkan Little nightmare yo ya. Kayak Little Nightmare ku bener-bener digarap untuk being spooky. Tapi lagi nggak enggak. Kayak uh, daily eh uh, perabotannya itu sehari-hari kita temui, gitu. Cuman jam sekarang dan situasinya dengan apa yo mengandalkan ketidaktahuan kita sebagai player dan conscience akan karakter kita, itu membuatku takut sendiri, gitu ya. Wes, uh, thank you yang udah nonton hingga akhir 30 menit right? oh, ini 30 menit aku seneng banget, iki. Wes ambaan gede banget, ki. <laughs> Pedal dorong, dorong bahkan seperempat mungkin ya yo, iya, jantungku. Jantungku butuh adrenalin yang lebih untuk menghadapi game inside kayak eh. Dan jujur aku takut. Aku takut merasakan kengerian gue iku Feeling chills ngono lho. Iku waduh banget-banget banget banget banget. Wes yo. See you the next video. Jangan lupa like, comment, comment, comment. Iyo. Aku tidak izin dewean ketakutan. Baik yo. See you. Ciucau dan dadau. Dadah. Dadah. Dadah!